Seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Kalau ada orang meninggalkan salat, dosa besar. Orang yang sengaja meninggalkan salat hukumnya dosa besar. Besarnya dosa orang yang meninggalkan salat, keislaman orang itu diperselisihkan oleh para ulama. Siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, Fakat kafaraji jihara maka kafirlah dia secara nyata siapa orang yang tersiksa di dalam kubur yang pertama kata nabi al-mutakha binubi sholat yang menganggap enteng sholat di Qatar itu pernah ada seorang pemuda baru berumur 18 tahun meninggal dunia setelah dimakamkan bapaknya dapat telepon bahwa si anak mati akibat diracun oleh seseorang namanya bapak sayang sama anak gak terima Lapor polisi, minta kuburan si anak ini digali kembali untuk dilakukan untuk Si pemuda ini rambutnya hitam pekat, wajahnya tampan. Ketika dikeluarkan mayit si anak ini dari kuburnya, rambutnya yang asalnya hitam pekat sudah putih semuanya. Kulitnya yang asalnya putih kemerah-merahan sudah gosong. Wajahnya yang asalnya tampan udah hancur lebur, nggak bisa dikenali lagi. Yang menyaksikan kejadian itu heran, tanya sama bapaknya, maksiat apa pak dosa apa pak yang dilakukan anak bapak masuk kuburan baru tiga jam kok sudah mendapatkan ada kubur yang begitu perdi di jalan oleh bapak saat saya dikuburkan saya sendirian saat di salat saya, saya sendirian saat di hisab saya sendirian saat di man hadabi munkar saya sendirian saat mereka mengucapkan marabuka madinuka man nabiyuka kalau bukan rahmatmu, ya Allah, saya tidak akan bisa apa-apa. Saya tidak bisa nyaman. Saya tidak bisa selamat. Saya tidak bisa bahagia. Bagaimana kuburan yang sempit dan gelap, bisa menjadi kunfayakun gawdatum meriyadil jannah. Taman dari taman surga. Bahkan Allah tunjukkan posisi kita di surga. Makanya seorang hamba yang bisa melihat posisinya di surga, dia bertariak. Ya Allah, aqimis sa'ah. Segerakanlah datangnya hari kiamat. Sebaliknya orang-orang yang na'uzubillah Ketika disempitkan kuburannya Bertambah gelap Bertambah hitam Belum lagi turun azab Ditunjukkan posisinya di neraka di sampingnya Dan dia bertariah Ya Allah La tuqimis sa'a Janganlah terjadi hari kiamat. Sudah aku disiksa di sini sudah cukup, apalagi akan disiksa nanti di hari kiamat. Siapa yang baca doa ini 3 kali, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Qalatil jannah, Allahumma adkhilhul jannah. Maka surga akan berkata, "Ya Allah, masukkan si itu ke dalam surga."